mau nggak tidak rugi kita bayi ini ya, yeah. Oke, okay, itu petah juga barang itu candynya mantap, makanya oke. Okay. Dan disini sini aku mendapatkan 40 ya, 47 kan, ya. mendapatkan pertalian 47 puluh nih ya. dan sensasional nih. Akhirnya kita mendapatkan sensasional dan empat ratus tiga ribu ya. ya kita dapatkan di sini. Halo, halo guys. Nanti pada kita maafinnya guys ya. Maaf bermain menanda, ya. Oh, ini benar-benar warining ya. Nah kali ini aku membawa modal 59.000 atau kita menekannya ke Rp100.000 ini ya. Dan semoga aja aku mendapatkan profit nih guys ya atau jackpot yang mantap nih ya. Oke tinggal loli pop situ. Nah aku kali ini mau banyak-banyak bola terbaru ya guys ya, ya. Semoga aja di sini warining ya. ya, ya oke okay, kita cetakan lagi kita simpan sp aja di sini dua lollipop itu deh ya. oke okay, putaran sudah habis dan langsung aja aku cetakan di bid dua nih dua ribu gas ratus langsung di semoga aja aku dikasih profit ini ya oke yang baru datang nih baru hadir jangan lupa like komen dan share nih dan banyak yang belum subscribe, ayo dibantu lagi subscribe-nya, Dan aktifkan tombol loncengnya, cuy. Biar kalian mendapatkan info seputaran pola terbaru dari kita nih, guys. Atau update terbaru dari kita nih, guys. Oke, okay, di sini sekarang kita sudah habis. Dan aku mau ugaskan di 4.800, nih, guys. Dan terpandang aku guys di 30.000, nih, cintang 2. Dan semoga aja dikasih skater. Dan kita ya, yang mantap-mantap nih, guys ini okay, belum ada yang connect, ini belum ada pecahannya. Ayo dong, oke okay, pisangnya pecah. lagi, pisang juga, pisang juga lagi guys. emang tanya juga pecah di sini, anggora juga pecah, ya sih ya. dan saldo kita bisa tiga ribu nih ya. kita delapan belas juga, semoga aja langsung dikasih ya sih ya. oke, okay. lagi dua, dua lipup nih, dua lipup, dua lagi. Oke, okay, bisa pecah Oke, okay, semakan juga pecah sini Oke, okay, masih belum mau nih, guys Masih belum mau ngasih nih Kita lanjutkan aja nih, guys ya. Kita lanjutkan aja farming-nya Ayo dong Lagi Sip, ini lagi, guys Dan di sini belum Kita dapatkan skaternya, guys ya. Belum dapat skater Tinggal 30 ribu nih, guys Udah mulai mau mulai habis, oke semangkanya pecah di sini, oke pisangnya mantap, lagi putarannya banyak-banyak, 2 lollipop di sini deh, oke di sini putarannya sudah habis, dan aku mau putar di 20 turbo nih, guys. semoga aja dikasih skater nih ya, oke dua lollipop lagi dan masih belum mau, kita sabar aja guys Seribu nih, tiga seribu nih ya. lagi anjing, pecah. dan di sini aku mau norengin miknya ke dua ribu atau ke seribu ya, nih ya. Dan aku mau sekali ini nih, mau nyoba manual. Nah, Cakep akhirnya dapat pecahan yang banyak nih guys naik lagi saldo kita Udah seribu ya kan Udah seribu Aik, Lagi saldo kita Dan aku Putar-putar aja nih guys Ini empat in ribu ya 4.800 Kita putar, putar manual Oke Anggurnya pecah Bisa mengembak pecah Oke Kita juga lagi sini Candy mirunya Edi naik lagi saldo kita ke 28 ribu nengis aku langsung dasarkan aja nih ini 30 ribu nengis loh ya. lognya pecah juga situ guys oke okay, semoga aja nih ya kita dikasih scatter nih hampir rungkat kita coba okay, nah, ya kan hampir rungkat tapi kita manualkan langsung dikasih guys, ya. di bag 2000 nih oke okay, semanganya juga pecah sini jen jadi omongnya. ayo dong pisannya mantap ini oke okay lagi eh, 6 18 ini bisa 18 spin nih dan saldo kita udah up lagi Rp 60 ribu nih guys tetap santai tetap teraja lagi dan makanya disini bahan inkonik ya guys ya oke okay, up dan pecah juga lagi guys mantap tambah-tambah saldo nih cu tambah-tambah saldo dan di okay, sini kita gak jadi rungka oke sini. Ittern belum mau nongolnya. -nong. Belum mau nongol. -nong. Anak berharapnya ya langsung dikasih cu. kasih, Cuk. Itternya. Oke, sis 8 ini dan belum mendapatkan skiter, Cuk. Enggak lama ya, guys, ya. Enggak lama mendapatkan skinnya. Dan pecahannya pun ya gitu-gitu aja, Cuk. disitu banyak kena jadi birunya konek lagi isamnya mantap ya sini putarannya sudah habis aku gaskan lagi di 20 turbo nih guys 4800 ayo dong 2 lipop dua lagi aduh gak mau dikasih nih oke kalem kasih kasih sisa 30 ribu nih saldo kita ya Itu sama lagi. Pecah di situ dua lollipop lagi. ini lambat scatter-nya. mau nongol-nongol dia, ya Oke, okay, anggurnya pecah di situ. Enggak mau ya? Enggak mau. Kita enggak mau connect tadi anjir, ya. Oke, apa yang pecah di situ, guys? candy mantap lagi. Oke. Okay dikasih lagi dua lipuk oke okay. akhirnya kita mendapatkan scatter ya akhirnya dari tadi kita menunggu akhirnya dikasih lagi dikasih kita oke, bisa langsir konek situ yang sudah mantap ini ya delapan 10 nih guys adong kasih pertalinya mantap paling 60 puluh gitu sih sampai ini dan kita masih 127 nih yang kita dapatkan Oke, kita menyebut 0x itu kali 2 yang 20 ribu yang kita dapatkan Oke, kita menyembah Mantap semangka anggur Pasalannya Ini hijau Lalu ada kekalinan tuh Oke, okay, kali 25 di situ Cuma dapat 30 ribu kita lihat ya dan di sini cuma dapatkan ya segitu aja cuy ya. Aku menuwalkanannya, aku matiinannya 3 cuy ya. Dan aku gaskan lagi di 20 nih, 20 turbo lagi, guys. Nokle turbo lagi. Berharap mendapatkan sketer yang kedua. Oke, enggak mau nih yes, ya. Aku bay aja lah cuy, enggak dapat-dapat ya kan. Oh, ya, kembali 240.000 nih, guys, ya. anggurnya pecah di sini mantap lagi satu lollipop lagi, yok. Ditambah lagi nya Oke, ditambah kali 20 di sini guys, ya. 26 ya, guys. Ya. Dapat kali 26 sini, dan mendapatkan nice. nih Oke, semangkanya Oke, lagi. Ini anggur pecah ditambahin lagi. Ah, gak mau guys ya. Semoga aja Tidak rugi kita bayangin ya yeah. Oke, okay, situ Kita juga bahan itu candy-nya mantap Makanya oke okay. Dan di sini aku mendapatkan 40 ya 47 kan ya. Mendapatkan pertalian 47 nih guys ya. Dan sensasional nih Akhirnya kita mendapatkan sensasional Dan udah belum yang kita dapatkan di oke okay. udah 521 dan kita nggak rugi ini ini ya gak rugi. Okay, dikasih lagi nih dikasih lagi kesalir kan? ini udah mantap nih, udah profit modal 100 up ke 500, nih. 500 lebih nih, siap, ya. 44 lebih ya lumayan lah tambah-tambah ya kan tambah-tambah ini kali 20 di sini ya mantap nih ya udah 642 nih sisa 100 pengecok Akhir oke tidak connect anis ya oke, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan terima kasih juga udah support channel kita ini yes, ya, Check -check terus dan pantau terus update terbaru dari kita ini yes, ya. Oke masih kita gaskan aja lagi di 20 hmm, otomatis nih ya. Yes. Berharap mendapatkan lagi ya. Ya mohon maaf kalau ada salah, -salah kata dari aku. See you next time dan bye bye.